Bismillahirrahmanirrahim. Rabbusharrahliyashadri. Wa yasir li amri. Wa halloka dadamil lisan. Yafkaahu kauli amin ya Rabbal alamin. Marilah kita fokus untuk membahas soal jawab PPKN kelas 10 bab 5. Adapun bab 5 adalah tentang integrasi nasional. Dalam video ini terdiri dari 25 soal pilihan ganda. Adapun teknik yang kita gunakan adalah saya akan membacakan pertanyaannya. Kemudian, dalam waktu 3 detik, silakan Anda bisa memilih opsi yang ada. Namun, bila butuh waktu lebih, Anda bisa menjedanya terlebih dahulu. Setelah tiga detik, akan saya kupas pembahasan jawabannya. Soal pertama: bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk. Pernyataannya menggambarkan kemajemukan bangsa Indonesia adalah tepat sekali. Jawabannya adalah E. Evan menguasai bahasa daerah dari berbagai daerah di Indonesia. Bangsa Indonesia dibangun atas keberagaman agama, suku bangsa, adat istiadat, kesenian, dan bahasa. Oleh karena itu, bangsa Indonesia dapat dikatakan sebagai bangsa yang majemuk. Pilihan E memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dengan memiliki bahasa daerah dari berbagai daerah di Indonesia. Soal kedua. Seluruh negara di Indonesia tentu menginginkan negara terintegrasi. Salah satu tolak ukur keberhasilan integrasi bagi suatu bangsa adalah Tepat sekali, jawabannya adalah B. Terwujudnya persatuan dan kesatuan Salah satu cara mengidentifikasi keberhasilan suatu negara mencapai integrasi nasional adalah adanya jaminan persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan dapat terwujud jika tidak adanya konflik dalam masyarakat. Konflik terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah diskriminasi. Masyarakat yang penuh dengan konflik akan sulit mewujudkan persatuan dan kesatuan. Suatu negara mustahil menciptakan integrasi nasional jika tidak ada persatuan dan kesatuan. Soal ketiga, Jiswati Jiwandono menyatakan bahwa integrasi nasional adalah cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada taraf tertentu agar persatuan nasional tidak terganggu. Kata bercetak tebal, yaitu perlu dibatasi, mengandung arti bahwa Tepat sekali, jawabannya adalah A. Hak setiap orang akan selalu bersinggungan dengan kewajiban menghargai hak orang lain. J. Suyati Jiwandono menyatakan, Hak perlu dibatasi. Setiap warga negara mempunyai hak. Hak yang memiliki warga negara tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan karena dibatasi oleh kewajiban menghormati dan menghargai hak orang lain. Konsep pemenuhan hak warga negara yang dianut di Indonesia disesuaikan dengan ideologi Pancasila. Soal yang keempat: integrasi nasional terwujud apabila integrasi vertikal dan integrasi horizontal dapat berjalan dengan baik dan harmonis. Pernyataan yang menunjukkan integrasi terjadi secara vertikal adalah. Tepat sekali. Jawabannya adalah D. Rakyat bersama pemerintah bahu-membahu membangun pemerintahan dengan baik. Konsep integrasi secara vertikal dan horizontal menunjukkan adanya hubungan persatuan antara pemerintah dan rakyat serta antara rakyat dengan rakyat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa integrasi secara menyeluruh. Integrasi secara vertikal dapat dicontohkan dengan adanya hubungan positif antara pemerintah dan rakyat dalam membangun pemerintahan. Soal kelima, bacalah wacana berikut. Dalam suatu daerah, telah terjadi konflik akibat perbedaan kebudayaan. Konflik terus berkembang menjadi konflik antar suku. Tiap-tiap kepala daerah berupaya meredam konflik. Akan tetapi, masyarakat tidak mengindahkannya. Konflik tersebut telah mengakibatkan beberapa orang terluka. Kondisi dalam wacan tersebut menunjukkan bahwa Tepat sekali, jawabannya adalah C belum ada nilai-nilai sosial yang disepakati antar masyarakat. Integrasi nasional diwujudkan dengan beberapa syarat. Salah satunya adalah adanya nilai-nilai sosial yang disepakati bersama. Dengan adanya nilai-nilai, masyarakat wajib komitmen untuk mentaatinya. Konflik dalam wacana ini menunjukkan belum adanya nilai-nilai yang disepakati dalam masyarakat. Selama nilai-nilai belum ada, masyarakat akan tetap terjebak pada konflik sosial. Soal keenam, konflik dalam masyarakat lebih mudah terjadi di negara majemuk yang memiliki berbagai keberagaman. Namun demikian, negara majemuk dapat berdiri kukuh jika masyarakat menjalin persatuan dan kesatuan demi terwujudnya integrasi nasional. Persatuan dan kesatuan dapat terjalin jika seluruh warga negara menaati peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pilihan yang tepat berkenaan dengan kemajemukan dan integrasi nasional adalah Tepat sekali! Jawabannya adalah E. Bangsa majemuk memerlukan pandangan yang sama terhadap nilai dan norma untuk mencapai integrasi nasional. Wacana pada soal menunjukkan bahwa persatuan dan kesatuan merupakan faktor penting dalam mewujudkan integrasi nasional. Persatuan dan kesatuan dapat terjalin jika seluruh masyarakat menaati peraturan yang berlaku. Peraturan yang berlaku dalam suatu bangsa bersumber dari nilai dan norma yang disepakati bersama. Nilai dan norma ini akan menjadi jalan hidup bagi bangsa untuk mencapai tujuan negara seperti terwujudnya integrasi nasional. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah pilihan E. Soal yang ketujuh, Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Munculnya nilai-nilai sosial yang terbentuk atas kehendak sendiri. 2. Terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial 3. Setiap anggota mempunyai orientasi kerjasama 4. Semua warga mengimplementasikan nilai-nilai dan norma-norma yang sudah disepakati bersama tanpa paksaan 5. Tidak adanya diskriminasi terhadap warga negara 6. Semua warga harus meminimalisasi konflik Pertanyaannya adalah, syarat-syarat keberhasilan integrasi di suatu negara ditunjukkan oleh angka? Tepat sekali, jawabannya adalah E, 2, 4, dan 6. Setidaknya ada lima syarat-syarat keberhasilan integrasi di suatu negara. Pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dengan lainnya. 2. terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan sebagai pedoman. 3. norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan sebagai aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. 4. semua warga mengimplementasikan nilai-nilai dan norma-norma yang sudah disepakati bersama tanpa paksaan dan yang kelima, semua warga harus meminimalisasi konflik. sehingga jawaban yang paling tepat adalah E. soal ke-8. perhatikan wacana berikut. Indonesia telah melaksanakan Pesta Demokrasi pada tahun 2019. Pesta Demokrasi tersebut berupa pemilihan umum calon legislatif daerah hingga pusat, serta pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Seluruh rakyat Indonesia yang sudah cakap hukum sesuai peraturan perundang-undangan tanpa terkecuali wajib dan perhak menyalurkan hak pilihnya. Pertanyaannya, wacana tersebut sesuai ciri-ciri integrasi nasional, yaitu Tepat sekali, jawabannya adalah D. Tidak adanya diskriminasi terhadap warga. Kalimat kunci untuk menjawab soal ini adalah terletak pada kata tanpa terkecuali. Kalimat tanpa terkecuali menunjukkan tidak adanya diskriminasi terhadap warga negara. Dengan demikian, jawabannya yang paling tepat adalah D. Soal ke kesembilan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika mempunyai nilai filosofis bagi bangsa Indonesia. Nilai filosofis Semboyan Bhinneka tunggal Ika menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tepat sekali. Jawabannya adalah E. Tetap bersatu walaupun latar belakang masyarakat beraneka ragam. Semboyan Bhinneka tunggal Ika melambangkan semangat bangsa Indonesia untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Walaupun bangsa Indonesia dihadapkan pada kemajemukan, bangsa Indonesia tetap bisa bersatu. Tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud walaupun di tengah-tengah perbedaan. Soal yang ke-10. Menjaga keutuhan nasional merupakan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Manfaat menjaga keutuhan nasional dalam bidang sosial yaitu? Tepat sekali. Jawabannya adalah B. Mempererat hubungan antar warga negara. Menjaga keutuhan nasional merupakan hak dan kewajiban warga negara. Menjaga keutuhan negara merupakan bagian dari bela negara seorang warga negara. Menjaga keutuhan negara dapat mempererat hubungan antar warga negara. Oleh karena itu, setiap orang hendaknya menghormati segala keanekaragaman yang ada dalam masyarakat. Soal yang ke ke-11 perhatikan faktor-faktor berikut. 1. Munculnya globalisasi dan pasar bebas. 2. Adanya rasa senasib dan seperjuangan. 3. Penggunaan bahasa Indonesia. 4. Munculnya konflik internasional 5. Adanya rasa cinta tanah air Pertanyaannya adalah Faktor internal pembentuk integrasi nasional ditujukan oleh angka tepat sekali Jawabannya adalah D 2, 3, dan 5 Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam negeri Faktor internal pembentuk integrasi nasional setidaknya ada 5 Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia yang ketiga, adanya rasa cinta tanah air Yang keempat, adanya ideologi nasional Dan yang kelima, adanya tekad dan keinginan untuk bersatu Soal yang ke-12, bacalah wacana berikut Penjajahan telah menumbuhkan rasa senasib penanggungan masyarakat Indonesia Mereka merasa memiliki tujuan dan cita-cita yang sama untuk membentuk bangsa Dengan adanya rasa senasib sepenanggungan tersebut Mereka bersatu membentuk bangsa yang dikenal sebagai bangsa Indonesia dengan demikian, faktor sejarah tidak bisa dilepaskan dari terwujudnya integrasi nasional. Pertanyaannya, wacana tersebut menunjukkan bahwa Tepat sekali. Jawabannya adalah A. Penjajahan telah menyadarkan bangsa Indonesia pentingnya merdeka. Wacana ini membahas tentang terwujudnya integrasi nasional. Berdasarkan wacana ini, integrasi nasional terwujud karena adanya rasa senasib sepenanggungan dalam diri masyarakat Indonesia. Munculnya rasa tersebut tidak terlepas dari adanya penjajahan yang dialami masyarakat Indonesia. Penjajahan telah menyadarkan bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Berdasarkan hal tersebut, muncul gerakan untuk berjuang melawan penjajahan. Oleh karena itu, munculnya rasa semasib sepenanggungan mewujudkan integrasi nasional. Soal yang ke-13 Alat pemersatu yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah komunikasi antar daerah adalah Tepat sekali, jawabannya adalah B, Bahasa Indonesia. Pilihan A sampai E merupakan alat pemersatu bangsa. Akan tetapi, isi masalah dalam soal adalah kendala komunikasi akibat perbedaan bahasa antar daerah. Perbedaan bahasa antar daerah bukan halangan untuk berkomunikasi antar daerah. Sumpah pemuda telah mengikrarkan bahwa bahasa Indonesia harus dijunjung tinggi, Ikrar tersebut mengandung maksud bahwa bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia digunakan untuk berkomunikasi antar daerah. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang dapat dimengerti oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Soal yang ke-14 Era globalisasi memberikan dampak pada perdagangan dunia. Perdagangan internasional dapat berlangsung lebih cepat dan mudah. Tidak heran jika globalisasi menyebabkan adanya pasar bebas. Akibat positif yang ditimbulkan adanya pasar bebas terhadap ketercapaian integrasi nasional adalah Tepat sekali. Jawabannya adalah C. Pemerintah dan rakyat saling berkoordinasi menghasilkan produk berkualitas tinggi. Pasar bebas tidak selamanya berdampak negatif. Pasar bebas menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Para produsen Indonesia harus mampu bersaing dengan produsen luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas daya manusia dan peningkatan kualitas produk. Pemerintah dapat membantu para pengusaha kecil dalam penyediaan modal usaha. Hubungan baik antara pengusaha kecil dengan pemerintah menunjukkan adanya keharmonisan dalam menghadapi tantangan pasar bebas. Soal yang ke-15 bacalah informasi berikut. Indonesia telah banyak membantu masalah atau konflik warga Rohingya di Rakhine State, Myanmar. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi merupakan pejabat tinggi asing pertama yang mendapat akses bertemu dan berdialog dengan otoritas Myanmar. Pertemuan tersebut bertujuan menyampaikan rekomendasi penyelesaian krisis kemanusiaan dan menyerahkan bantuan ke Rakhine State. Bantuan dari Indonesia tidak hanya berbentuk logistik, tetapi juga penyediaan akses pendidikan dan kesehatan. Pertanyaannya, pernyataan tersebut membuktikan bahwa tepat sekali jawabannya adalah A. Adanya konflik internasional membantu menciptakan persatuan bangsa. Salah satu tujuan Indonesia adalah melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan ini diwujudkan dalam bentuk aksi solidaritas yang dilakukan Indonesia di beberapa negara berkonflik, seperti Myanmar. Pengiriman bantuan ke negara lain membuktikan bahwa bangsa Indonesia mempunyai solidaritas tinggi kepada bangsa-bangsa di dunia. Tidak hanya pemerintah yang menyalurkan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkonflik, organisasi non-pemerintah pun ikut andil dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat sipil yang terkena dampak konflik. Kepedulian bangsa Indonesia kepada bangsa-bangsa di dunia merupakan wujud rasa senasib sepenanggungan sebagai manusia yang mempunyai hak mendapatkan keamanan dan kehidupan yang nyaman. Soal yang ke-16. Keberadaan Pancasila bisa menjadi faktor penyebab terbentuknya persatuan dan kesatuan bangsa karena? Tepat sekali. Jawabannya adalah C. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa. Pancasila merupakan nilai-nilai luhur bangsa. Nilai-nilai ini dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Adanya persamaan pandangan hidup akan mempermudah bangsa Indonesia mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Masih ingatkah Anda cita-cita dan tujuan nasional kita? Betul sekali. Termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinan yang ke-2 ya, dan 4 Soal yang ke-17. Keberagaman suku yang ada di Indonesia telah memperkaya khasanah budaya bangsa. Tindakan yang dapat dilakukan warga negara untuk menciptakan integrasi nasional yaitu? Tepat sekali, jawabannya adalah B. Mempelajari berbagai kebudayaan daerah lain. Bangsa Indonesia hendaknya memahami bahwa Indonesia memiliki berbagai macam kebudayaan dan setiap kebudayaan memiliki keunggulan masing-masing. Jadi tidak ada kebudayaan yang bersifat superior maupun inferior. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan mempelajari berbagai kebudayaan daerah lain Soal yang ke-18 Faktor yang menghambat integrasi nasional adalah Tepat sekali, jawabannya adalah D. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman dan gangguan Setidaknya ada 5 faktor penghambat integrasi nasional Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen Dua Kurangnya toleransi antar golongan Ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar Empat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan Dan yang kelima, masih adanya sebagian orang yang berpandangan etnosentris Soal yang ke-19 Simak informasi berikut Zebra crossing diperuntukkan untuk para pejalan kaki yang ingin menyeberang akan tetapi, akan tetapi, banyak pengendara menggunakan area tersebut untuk berhenti saat lampu marah menyala. Akibatnya, banyak pejalan kaki yang kesulitan menyeberangi jalan. Informasi tersebut menunjukkan salah satu faktor yang menghambat integrasi nasional, yaitu Tepat sekali, jawabannya adalah B. Kurangnya toleransi dan saling menghargai menggunakan hak orang lain yaitu hak para pejalan kaki yang ingin menyeberang menunjukkan sikap tidak menghargai dan tidak toleran. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah B. Soal yang ke-20. Indonesia merupakan negara yang memiliki kemajemukan begitu kompleks. Akan tetapi, kemajemukan dapat menjadi faktor penghambat integrasi nasional. Akan tetapi, kemajemukan dapat menjadi faktor penghambat integrasi nasional jika tidak ada penghargaan terhadap kemajemukan tersebut. Kurangnya penghargaan terhadap kemanjungan ditujukan oleh perilaku tepat sekali. Jawabannya adalah D. Selalu memupuk semangat kedaerahan sebagai wujud nasionalisme. Memupuk semangat kedaerahan dapat menghambat integrasi nasional karena akan menimbulkan kecintaan yang berlebihan kepada daerahnya, diikuti sikap merendahkan daerah lain. Sikap ini memicu timbulnya konflik antar daerah. Pada dasarnya, daerah-daerah di Indonesia adalah satu kesatuan dalam bingkai NKRI. Oleh karena itu, seluruh daerah harus dihormati. Adapun poin A, B, C, dan E, merupakan sikap yang harus dipupuk untuk memperkuat integrasi nasional. Soal ke-21. Bacalah wacana berikut. Kaum separatis di berbagai daerah masih ada. Mereka berupaya mengganggu stabilitas politik negara Indonesia. Tujuan mereka yaitu berusaha memisahkan diri dari wilayah Indonesia. Pemerintah berusaha mengatasi masalah tersebut. Akan tetapi, sampai saat ini konspiratif masih ada di wilayah Indonesia. Wacana tersebut menunjukkan bahwa Tepat sekali, jawabannya adalah D. Indonesia mempunyai tantangan internal dalam mewujudkan keutuan NKRI. Adanya kaum separatis dalam negara merupakan bentuk tantangan internal bagi negara tersebut untuk mewujudkan keutuhan negara. Kaum separatis merupakan musuh bangsa karena dapat memecah belah bangsa dan memisahkan diri dari negara tempat asalnya. Oleh karena itu, adanya kaum separatis sangat membahayakan keamanan dan keutuhan negara. Soal yang ke-22: Perhatikan informasi berikut: Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan atau Sekjen KEMHAN. Lakstia TNI Agus Setiaji SARMA melakukan kunjungan ke Pulau Nipa di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam kunjungan ke pulau terluar yang berada di perbatasan Indonesia dengan Singapura tersebut, Sekjen Kemhan berkesempatan melihat dan meninjau secara langsung kemajuan proyek pembangunan Nipa Tank Storage Terminal. Proyek tersebut merupakan program prioritas pemerintah guna menjadikan Pulau Nipa sebagai wilayah ekonomi berbasis pertahanan. Sekjen Kemhan mengatakan bahwa Pembangunan di Pulau Nipa akan menjadi proyek percontohan bagi kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi berbasis pertahanan di pulau-pulau terluar. Berkaitan dengan informasi tersebut, tantangan yang menjadi tugas generasi muda Indonesia untuk menjaga kota NKRI yaitu tepat sekali. Jawabannya adalah B. Pengawalan pulau-pulau kecil terluar. Wacana pada soal menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan ekonomi berbasis pertahanan. Komitmen ini dilakukan dengan melakukan program pembangunan di pulau-pulau terluar. Proyek pembangunan ini bertujuan meningkatkan perekonomian di wilayah perbatasan sehingga devisa negara bertambah dan kedaulatan NKRI terjaga. Oleh karena itu, perlu adanya penjagaan terhadap pulau-pulau terluar di Indonesia. Tanpa pejagaan yang baik, mustahil program pembangunan di wilayah perbatasan maupun pulau-pulau terluar akan berjalan dengan lancar Soal yang ke-23 Berdasarkan pasal 27 ayat 3, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak dan kewajiban bela negara dilakukan oleh? Tepat sekali, jawabannya adalah C. Setiap warga negara Pasal 27 ayat 3 undang-undang dasar negara Rebulunisa tahun 1945 berbunyi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dengan demikian, hak dan kewajiban bela negara melekat pada setiap warga negara. Soal yang ke-24, pemerintah menugasi pasukan TNI untuk berjaga di gerbang perbatasan negara dan melakukan patroli di wilayah perbatasan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Tepat sekali. Jawabannya adalah D, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. TNI mempunyai kewajiban menjaga keutuhan negara Indonesia. Tugas ini merupakan bentuk dedikasi dan bela negara anggota TNI pada bangsa dan negara. Setiap TNI mempunyai tempat dan cara masing-masing dalam menjalankan tugasnya. Tugas TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Soal yang terakhir, soal 25 Negara majemuk seperti Indonesia rentan terhadap ancaman yang mengganggu integrasi nasional Ancaman dalam pernyataan tersebut berarti Tepat sekali Jawabannya adalah C Usaha yang bersifat mengubah atau merubah kebijakan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindakan kriminal dan politis Pengertian ancaman ditunjukkan oleh pilihan C Adapun pilihan A merupakan pengertian dari spionase, sedangkan pilihan B merupakan pengertian dari hambatan, sementara pilihan D merupakan pengertian gangguan, dan pilihan E merupakan pengertian dari tantangan. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, kita telah menuntaskan soal jawab PPKN kelas 10 bab 5. Kita telah menuntaskan 25 soal jawab PPKN kelas 10 bab 5. Semoga bermanfaat, semangat terus belajar, semangat membela negara, untuk integrasi nasional, untuk persatuan Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan salam Pancasila.